Udah nih, mau latihan apaan? <gat> Diboleh kamera, mungkin kayak penyamun nih. <gat> <gat> <gat> Makasih sih, ih. Iya. Nggak banteng. Luar <gat> negeri <mungkin> belum <gat> balik perempuan. Beli <bar>. bandingin jawir. Iya, iya. Saya kayak gue, atau orang gue. <doang, gat> <gat> <lho. gat> ya Udah ya, apaan? Nyanyi apaan? Nggak ada yang request, kita nyanyi apaan? aja <gat> dan selalu. <gat> Tapi lu bilang, lu berarti suaminya bongin gue <gat> dong. Lu kemarin ke studio, buruan ada yang request nih. <gat> agak ada yang riko selama ini gue nggak kan kalau manggung nyanyinya salah mulu kan buat kemajuan lu jadi disiplin waktu iyalah oh iya berarti benar nakpin begitu ya harus disiplin waktu ya musikku setan gua lagi nelfon erva nih oh lagi lo punya orang men tabu-tabu aja terusak lu lu mana lu Iya, latihan malam ini lu gimana ada jadwalnya nih segera buang ditambal-tambal kakak usah ganti yang baru iyee nah, buang Mare ini lagi latihan besok kita tanggal berapa ya satu main di Medan iya yeah. ini buruk orang sono karo karo karo karo di Medan <guruh> bukan, bukan. karo karo di sini GLC bro kurang kemarin lama banget tuh ya sih bapak bu, gue <guruh> bukan bang <guruh> iya kan udah kayak bapak gue dia kemarah mulu elah guys Kali dateng kelat mulu kaya-kaya udah main bawaannya beng-beng <GEs> <tuh> ada, ada aja kelakuannya ada aja kelakuannya udah kan gue main lagi ya lo, berisik berisik emang kerjaan tuh berisik eh nungguin dia nih atau belum datang, main banget deh Kalau datang pasti ada aja deh deh Alesannya gitu ada aja deh pokoknya dah, nanti deh dengerin nih ya, Assalamualaikum. Nah, nyamkannya tuh bisa kan langsung. juga sih, eh. mungkin lu gak enak banget nyesel gue nih no, nambil disana, ngaco tuh kan ada aja alasannya. iya <tuh> <tuh> eh kok ganti nih tipinya? nya oh remotasi kan ban depan gue yang bocor, ini tabel yang belakang siapa <tuh> yang kata Sewet, itu nggak bisa waktu gue kan jadinya harusnya lu bilangin, bang nih rantainya ganti gua udah bilang, kan turun dihomel aja sekali mesinnya udah gua gitu gebek kaget orang itu gua sama gua gua telat lu tadi di telepon ngomel ngomel, nih ngomelin ada aja alisannya pasti kalau dihomelin, keles mulu emang kayak gitu, gua ngomelin itu ngomel situ tuh males gua ya kagak kata, kata orang ya, makanya makin lama makin pintar dia, filmin ngoles, ngoles pinter dia lebih susah pan ngelesnya, cara ngeles itu gimana, itu yang gue mikirin itu gimana, kalau disana pasti anak marah mau gue nih gue harus cari pikiran, nah itu yang capek banget harus udah nih mau latihan apaan gue <tuk> di balik kamera mukanya kayak penyamun kenapa <tuk> <Masa> sih? agak ganteng gue lagi belum ada keren luar kan? dibandingin jawir iya sih, saya ingin gue atau orang doang gue <tuk> Udah ya? udah ya apaan, nyanyi apaan enggak ada yang request kita nyanyi apa aja <SEN _ha> nah, dan selalu <_ha> tapi lu bilang lu berarti selama ini bohongin gudang. lu kemari ke studio buruan ada yang request nih nggak ada yang request selama ini gua ongit karena kalau manggung nyanyinya salah mulu ah, kan buat kemajuan dulu jadi disiplin waktu iya oh, oh. oh iya berarti benar aslin begitu ya harus disiplin nanti ya bukan aslinya disiplin waktu, disiplin mulut oh iya disiplin mulut yaudah kencengin tuh gue goyang-goyang mulu Canggota, ini gue kaga ini, lu kayak magreper lu. Ada kunci pakai stiker segala macam ini udah. begitu la, la, <tipoh> <kagal> kayak <tipoh> kan tahu kedua, <tip noi> <tipoh> La la... Nah, gitu. la la la gitu ya? la kan lagi. La la la gitu ya. Kan enggak lagu kita kan pada la la la la la judulnya. Dari dulu. Makanya datang pagi Udah, baru nih. Tadi kan briefing nih tadi nih dia ye. Kan ada grup. La. Lala... grupan lu yang apus. <hari> oke okay, oke okay, ya maaf. La la la la baru ini enggak. <hari> oh. wa <laughs> ajak dululah kutar lagi uang carian sembarangan ada siapa tak lagi kawin sama tangan apa teh yang dulu dari tulang krama ya. tinggal satu Apa tinggal apa di roce Sekarang punya ya, bapak Bapak Sari -sari. Selamat tinggal sabun mandiku Asyik. Selamat tinggal basem panasku Jaka. Selamat tinggal body lotionku Sekarang ku punya jabrai baru Selama tinggal sabun mandi-ku Selama tinggal bodi loci-ku Selama tinggal matang panasku baga. Dan jarang kunjungnya sampai baru-baru kan lu kan dikit lagi nyebar undangan hmm. nih nah, gitu gue bikinin tuh lagu oh, ada lah kan abis kan yaaah studio kita nyewaknya abis tuh lu lama sih <tuk> dateng ya, tadi kasih bonus ya beth gue bilang gue api oh dia suruh bayar ya man yaaah bayar lu dateng lamaan lu gue dateng lagi ya aku main cuma satu lagu suruh bayar bodoh amat bayar. ya lu anak setan lu pada emang Ah, tahu gitu gue baru datang, Gue memang berlemet karena tambel gue dari tadi Ini enak tuh Menidara orang di sini aja, jom mana-mana lu Bang! lumayan bayar tuh dia tuh Biarin aja ah Ah males banget gue nih. Ah, bocah ada aja ah